Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qoilu fi kitabihil karim A'udzu billahi Walau tara idh yukafu 'alan-nari Waqalu ya laytana nurattu wa la nukadhibu wa la nukadhiba bi ayati Rabbina wa nakuna minal-mu'minin. Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barikala muhammadin wa ala alihi wa shabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin am ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat usiku manafsikum bi allah fa qad hasal muttaqun. Hadirin hadirat bapak ibu yang dirahmati Allah marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am, ayat 27. Di ayat 26 itu Allah memberitahukan kepada kita melalui Rasulullah, bahwa orang-orang kafir itu orang musyrik itu dulu pada zaman Rasulullah ya juga zaman sekarang sama karena situasinya orang musyrik itu di mana saja kapan saja ya begitu itu potongannya seperti itu cara berpikirnya juga seperti itu dan tidak mau untuk kembali kepada yang jalan yang benar karena itu di ayat 26 itu disebutkan wahum hauna anhu mereka itu mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan dari Al-Quran wayan auna anhu jadi mereka itu mendengarkan Quran, tapi mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran wa'iyu likuna dan mereka hanyalah membinasakan ilah kecuali angfusahum membinasakan dirinya sendiri bukan orang lain tetapi wahum yasurun wama yasurun dan mereka itu tidak merasa kalau dirinya itu dibinasakan karena tidak mau Quran nah ketika orang yang mempunyai watak semacam itu, bapak-bapak sekalian, punya, punya prinsip tidak mau mengambil Al-Qur'an sebagai skenario hidupnya, maka Allah memberitahukan di ayat 27 ini. Akibatnya nanti, <tuh> karena sekarang ini masa ujian, bapak. -Ibu. Hidup kita ini diuji oleh Allah. Banyak melakukan kebaikan dengan berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah di dunia ini, tetapi orang yang beriman kepada Allah, walaupun diuji dengan posisi apa saja di badan kita, di rumah tangga kita atau di lingkungan kita, orang yang beriman itu, orang yang takwa itu bapak-bapak sekalian tidak akan luntur. Mereka tetap berbuat kebaikan. Tetap. Karena banyak ayat yang memberitahu bahwa nanti kebaikan itu ada balasan namanya surga. Dan memberitahu siapa yang Menentang Quran secara frontal Atau secara diplomatis Tentunya orang itu Pasti mengandung resiko yang besar Nah, salah satu resiko ini Bapak-Ibu Ditunjukkan oleh Allah di Surat 6 ayat 27 Walau taro' idh wukifu ala'n-nar Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukanghiba Bi ayati Rabbina Wa nakuna minal mu'minin Kembali yang terjemahkan Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka Nah, di sini. Ya Rasul, kalau kamu tahu besok, dan cerita ini untuk besok. Bukan sekarang. Karena Allah itu kalau memberitakan itu pasti. Bapak. Pernyataan di dalam Quran itu tidak ada yang satu pun ragu, itu tidak ada. Pasti. Ya Rasul, kalau kamu melihat orang dihadapkan ke neraka, itu kalau Rasulullah. Nah, kalau sekarang, Rasulullah tidak ada ya, kita pada kita. Wala. Bahasa kula, bahasa, bahasa kita. Wala. Wahai orang yang beriman, kalau kamu nanti melihat orang-orang kafir dan orang musyrik dihadapkan ke neraka, uh, ngeri. Wala. Bahasa kita, wabu. Ngerinya di mana atau kalau dihadapkan ke neraka mereka itu seperti apa? Lalu mereka berkata, berkata kiranya kami dikembalikan ke dunia nah, dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Bahasa kuno tidak, nyambut, tidak menyebut Allah, enggak ngerti Allah. Ya, muni, tapi gak nyebut Allah bukan ya Allah mau terlantar aku dibalik orang kiranya itu kan umpama ya tapi ada adanya kembali nggak Honda. iki mau mati mau nggak kembali apalagi nanti setelah kiamat ya, ya nggak akan kembali tapi mereka mengatakan, kiranya aku dikembalikan ke dunia, aku tidak akan mendustakan ayat. Tapi waktu di dunia, waktu di dunia, mendustakan ayat. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah menghadapi neraka, mereka akan mengatakan begitu. Kumpumu aku di nantinya dunia, no. kami tidak akan mendustakan Ayat Tuhan kami. Aku melok temenan kepada Nabi Muhammad. Tapi sekarang lo ceritain Tidak bisa. Rasul Maul, jumlah ini u kata bu? Di antaranya ada sepuluh paman. Sepuluh paman Rasul. Itu memusuhi Rasulullah mendustakan ayat-ayatnya Abu Lahab ini aku kepingin aja guru uang no Quran Rasulullah kan mesti nderes no ma'am um, no ma'am nderes ni gak belajar ya dirosah nderes ya bahasa ini nderes mocoh warotilil qur'ana artilah Rasulullah itu membaca Nah, kalau membaca itu paman-paman Rasulullah termasuk Abu Lahab, Abu Jahal itu melarang orang-orang mendengarkan bacaan Quran. Dirinya sendiri juga dicegah, tapi gak betah, ada. Mereka betah. Aku, akhirnya gue ruwak nongak samping rumah. Gitu. Anjane gak boleh, kamu gak boleh mendengarkan Muhammad membaca ayat Quran nanti kamu kena sihirnya. Tapi pamannya dewi pamannya yang artinya pemimpin daerah situ yang berkuasa menguasai masyarakat situ, melarang masyarakatnya, melarang untuk mendengarkan. Tapi dia sendiri mendengarkan di malam hari. Lalu ketemu ketemu dengan orang lain. Pas di rumah sini orangnya Ngintip-ngintip begitu, mendengarkan. Eh, tahu-tahu di sana ada orang juga kepingin mendengarkan. Gaduh. Loh, kamu kok di sini? Sama-sama mendengarkan. Karena tadi sudah dilarang, tapi yang dilarang itu ya kepingin mendengarkan juga. Akhirnya bisa ketemu. bodoh dengarkan. Nah, itu pernah terjadi semacam itu. Nah, pamannya Rasulullah yang Termasuk membela Rasulullah itu ya, salah satu diantaranya ya. abzah itu. abzah salah satu diantaranya. Tapi yang lain memusuhi. Sampai ada turun surat khusus untuk pamani Rasul. jenenge lahap. Disebut lahap. Itu karena ganteng wangnya. Lahap itu kalau bahasa sini itu wajahnya itu ganteng, kalau lagi naik panas titik unum merah titik w, itu lahap, maka disebut tapat jata abila hab, terus watang, ceraka abu lahab. Bisa, bu lahap, sak bujune bisa, bujune itu disebut umu jamil. Ibu cantik, karena soge ya cantik disebut Disebutmu Jamil. sama Allah menghususkan ayatnya, wa'mro'atuhu dan bujuni abu lahab Itu sampai pernah terjadi ya Abu Bakar tunggu tunggu di masjid nil. kali Rasulullah. Nah eh, itu tunggu tunggu nil. Abu Lahab nih, marani rasulullah. Marani Abu Bakar ngomong ini, weh Abu Bakar mana temanmu? Temanmu ya Muhammad. Kalau ketemu nanti akan saya lempar dengan batu ini. Pada Rasulullah di sampingnya Abu Bakar. Abu Lahab nggak diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul. Gak diperlihatkan. Mana temanmu? Abu Bakar ya diam saja. Tidak ada. Berarti di mana temanmu? Berarti kan nggak ketok. Kalau ketemu Salim per dengan batu. Setelah Abu Lahab itu apa? Meninggalkan tempat duduknya tadi, tempat duduknya Abu Bakar. Abu Bakar tanya, "Ya Rasul, engkau melihat Abu Lahab?" Dia melihat. Tapi Abu Lahab tidak diperlihatkan oleh Allah kepada saya. Bukan berarti Rasulullah ngilang. Bahwa Allah yang tidak memperlihatkan. Dan Allah mau tahu tentang rencana Abu Lahab. Kepada Rasulullah. Saiki bisa. Berarti wongiku sangat menyesal pak pul di kuburan saya jauh sudah menyesal ini mereka sudah mati semua musuh-musuh rasulullah itu sudah mati semua sudah menyesal sekarang mulai menyesal di kuburan itu di alam barzah uonge sama muning mene mene muning, muning ini kalau aku di balik saya akan melakukan kebaikan bahasa bebasnya begitu saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Lalu? Serta menjadi orang-orang yang beriman. Oh, aku akan jadi orang yang beriman. Muhammad, kalau kamu melihat seperti itu nanti, nih, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Mengharukan, mengerikan. Ya Rasul, Kalau melihat seperti itu, mengerikan. Kenapa kok bisa mengerikan? Nah, Bapak Ibu sekalian, di tafsirnya Ibnu Kasir, itu disebutkan bahwa di ayat 27 ini di surat Al-An'am itu menyebutkan Allah menceritakan keadaan orang kafir apabila mereka dihadapkan ke neraka nanti di hari kiamat mereka menyaksikan semua belenggu dan rantai yang ada di dalamnya, serta melihat semua hal yang mengerikan dan menakutkan pada mata mereka sendiri. Karena dihadapkan ke neraka, Bapak-Bapak. Maka pada saat itulah mereka berkata, Yalai tanah nurabdu, ala nukadzibah, nuka ayati Wahai kiranya kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Muliawan terbang. Bapak Ibu sekalian, yang terkini menyesal. menyesal. Tapi kalau menyesal itu di kemudian ada gunanya nggak? tidak nah, ada menyesal saiki saiki ingin menyesal kata ini berbuat elek ini nyesal kata kok ketika sudah dihadapkan di apa di nanti kalau sudah dikumpulkan oleh Allah ditunjukkan nikmat dan ditunjukkan siksa bagi yang kafir zhalim diberi nikmat oleh Allah bagi orang yang beriman, maka ketika kita menyesal sekarang, nanti di tidak menyesal. Di kuburan juga tidak menyesal. Orang nanti di itu ada yang mendapatkan naungan, sementara yang lain itu tidak dapat naungan. Naungan dari Allah. Matahari kan didekatkan dengan kepala ini satu mil, hampir dua kilometer, sampai kepala ini. Berarti dekat, sangat dekat, Bapak Hussein. Musaiki lo matahari, dengan kepala kita ini, 150 lima puluh juta kilometer. Dari kepala kita ini. 150 juta kilometer ono panas e gak karu ini Eno kene panas Pak Bu akeh tumbuane. Eno tengah kota ngono terus gak ono tumbuane deke no panasan garing kok mati Pak. Tak kuat. Bapak-bapak sekalian kalian oh, ono wong sing salah siji di antara orang yang mendapatkan laungan tuh. Apa? rojunun kolbuhu mu'allakun filma sajid ada seseorang yang hatinya nih kecendel ke masjid di cendel lo dioperasi di operasi di cendel lo hatinya itu ke masjid kapan ya aku nak masjid? kapan ya ono pengajian? kapan ya salat duhur? mari salat duhur ya Allah asar ya salat asar ngasar mari salat asar uga tambah maghrib yo. Ya. Enten sing arep arep ngoten iki. Lho. Apa <guruh> marine dhuwur terus mari ngune asar ditambah kok cepet asar dhe si, mari dhuwur cepet ya asar. Ade kiamat pek yo. Ya. Jengkel ambe asar napa no seneng datang asar nih <guruh> Oke. Okay. Di lapangan kelihatannya ambe asar yo gaptek seneng Bapak. Kita harus dulu asar saja nih, sholat akhir ya begitu salam oleh lima menit. Allahu akbar, allahu akbar. Mesti aye, ambil asar mepet dong. Asar kan maghrib di pepet loh. mesti aye cepet terus. Anak giri bingung jenis syarif asar campur maghrib. Tanya di ayat ini. Oh, pun kula ya Rasul ndelok manusia ketika dihadapkan ke neraka. Ada ayat 12 di surat 32 itu. Allah mengisahkan Walau taro Walau taradil mujrimuna nakisuruusihim inda rabbihim. Rabbana abshirna wa sami'na farji'na nakmal solihah. Inna mukinun surat tiga dua surat asajid as ayat 12 belas banyak terjemahan dan alangkah ngerinya ngeri pak bu oh, ini kau ya Rasul, kalau kamu diperlihatkan itu wah mengharukan nah, ini, alangkah ngerinya kok bisa ngeri pak bu seperti apa ngerinya itu jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, okay. soalnya wongsi berdosa itu jangan di apa mendapatkan siksa, menunduk, malu dan menunduk hina di hadapan Allah. Terus Wongi ngonong, ngomongnya tentang mereka berkata, okay. wahai Rabb kami. Okay. Kami telah melihat dan mendengar, ya Allah. Saya telah melihat ini semuanya mengancam saya. Kalau dulu waktu di dunia ya mereka telah melihat dan mendengar dari penyampai para nabi, rasul, para nabi, para ustadz, para kiai. kalau oh, di sana telah melihat ya Allah saya melihat ini adab semuanya terus wongimuni ngerti maka kembalikanlah kami ke dunia balik-balikkan kembalikan ya Allah saya ke dunia pada dunia wis tidak dunia sudah tidak dihapus sudah tidak ada ini aja daerah sini ya kalau kita sudah sudah didatangi malaikat Israel Ya, sudah ditinggal. Omai ditinggal, sawah ditinggal, kebun ditinggal, dwi e ditinggal. Oke, ojok muni dwi barang sing <tik> yang nempel di badan kita ini. ditinggal. Bapak ibu sekalian, tidak ada yang dibawa. Ya, wis. ditinggal untuk selamanya. Sudah nggak ketemu, woi, wisan. Wis woi, <tik> tapi tidak ya sing ketemu mana ya bawaan kita, bawaan ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita itu baru merasakan lagi dunia ini maka ini biar yang ada di Abu Lahab, Rasulullah, ada musuh-musuh yang lain itu juga tidak ada yang dikawal, yang mati orang ini mati ke apa itu? lah yang ada di Abu Lahab, Abu Jahal, yang ada di Mekah tanai Wongi sih mati, meninggalkan <laughs> tanahnya masih ada. Rumahnya Rasulullah itu di Mekah itu sebelahnya apa itu sebelahnya Masjidil Haram. Sekarang di tempat dibuat ano? untuk orang membaca kitab di situ dipakai perpustakaan. Rumahnya Rasulullah kalau panjenengan sana ya kalau mau kesana, kalau kesana coba-coba masuk atau datang ke dulu tempatnya Rasulullah dilahirkan situ, banyak kitab yang disitu, di situ di jejar jejer ada tempat duduknya, ada mejanya kita santai membaca di situ, tapi semua bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian, nah, Mohiki minta dikembalikan ke dunia. Ibu, sekarang no pernyataan ini, kan, kami akan mengerjakan amal soleh. Nah, kalau saya dikembalikan ke dunia, ya Allah, saya akan mengerjakan amal soleh. Lalu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin. Okay. Kulo sakniki yakin ya Allah. Loh, yakin tapi wis. Wis mati ka aset Pak Bu. Ka asem. Nek sing sing njaluk bali kuwi lanang e malaikat ya. Lho ka asem Cak. Dijen no ora ke indhune dikiki umur panjang sampe rubet kok suwidak. Ah mugo percaya musuhi wong sing menegakkan agama tauhid kok benci-benci, oh, saya ikhikon bali, ya, oh, kasep karena sudah merasa yakin jadi orang yang berdosa itu, bapak-bapak sekalian dia ya paling tidak ya, penyesalan mereka itu ada dua macam, paling tidak kapan? pertama ketika lepasnya nyawa itu sudah menyesal di waktu sakaratul maut. Ada ayat Pak Bu di surat 63. Ini 61. Di surat 63. Di ayat 10. Itu ada kalimat ngeten. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wa angfiku min ma rozaknakum mingko beli ayat dia akan takumul mau untuk wayangku lara bila ulah akordan ini wa asad wa angkum min asolikhin ini apa Allah menyatakan ya, dan ketika orang-orang sudah dicabut nyawanya. Oke, okay. ajal maut. Terus ya Allah ya Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu sebelum datang sebelum datang kematian. Berarti aja, apa posisi sehat Oke. sebelum datang kematian wedang infak ko awakmu, mo dan ifak ko lek duwe-duwe dan infak ko saya gila ngenteni duit ake aku infak mo ngenteni duit ko ake yo lek ake yo ya, baru Opo terus cinta ini duitnya terdampak geng nu, no. burung mesti kadang-kadang wis kaki ngumpul, loh roh, ente babi, uang kulak lorong, roh no. apa katanya dokter dibayar, mana sing intinya, buat kenten disuntik nih, no. lihat, bibit mbak dokter, telung etes dibayar mbak nu, telung tapi lek tugu lombok, cihisati, nyang, biran nih sak yuk sak butel, Saiki loh lombok larang yang dimulai sewu, loles kau ya, ngotdrabu. Tapi lek nang dokter kak Isa, biro kata dokter dibayar. Nah, tadi nah, kemarin ketemu Mas Buti, ibu saya sakit. Saya di kota Sumatera, disuntik suntik Ustadz, sampai ini loh, jadi Kanipir Olima juta enam ratus, dibayar enggak, dibayar, Pak Bu, padahal saya ampul enggak tentu. Allah buatkan, naik sekenai sakit nih, ini eh, daging infak, onok ini, onok hati suami. As-sodakotu tutfa'ul bala' Sodakot itu mencegah bala' bala' itu sesuatu yang mengenai ke kita. Man. jadi orang pula ahli sodakot bala' ini disingkirkan no, oleh Allah artinya dan sodakot itu kejauh oh, mentah ini duwi' ya ya maksudnya ibu-ibu ini sodakot Misalkan ya tuku berambang, kok no bakul nanti ini. Oh, no kancari, Blonjo, tembadi, tako, nih nih, no no oh nok kan cak de yo, belanja temen nih, takon nih, sampe nih, oma nok berambang dong, oh nok karet di oh iki aku tuku sakilo, di cabuk nong cawuk, cabuk nih, iki sampe nih si rong cabuk iki, <laughs> si ka tak kau boleh, so kau itu, oke, kak terasa itu so kau. Oh, awal bentor atau, gojek, gitu. ya. nah, gojek harganya sampai tujuan misalkan 30000 30000 di 33000 berarti harganya itu tapi kita bayar 33, 3000, Utau, tiga puluh tiga, maka yang tiga ribu nilainya sodako. Untuk tiga luma, harus kau usah susu deh. Kau usah susu. Allah kan maaf tahu hati kita. Terus masih gak mau nih sodako, yow seru bang. Baterang. Kadet diundang no. Kau tembawa lu bak bicara nih. Iya cak. Kau satu, tuh gimana gitu. Demola semua nih masalah, pelarang mensepuleu, mah <tuh> bicara itu kita suka oleh penumpang dia cari tapi dinyang oleh lu kok kata geh panjangnya sekolah sembora pergan lima lasebu, perlu tambah nih, tapi sota koi bilah, gitu, sepuluh ewu pak bu, boleh pinter nyanyi guau, <laughs> sota koi sepuluh lo ngunyanyi sepuluh diangkut ya, pak bu, tak jadi lima lasebu cerlo lima lase, tapi dinyang, nyang cek satu angke sota koi, mau <laughs> ngejaran nih barang timnya ngoleh berarti reganya 10 tapi rauh San, di sana Satu reganya itu ditambahin 5 lalu sepertinya itu 5 lalu benar-benar pak bu sepuluh, ini aku benar-benar kerasa mau beli 10 lalu ditukar ada entok entek di sana entek pak so, Gula -gula San. bang, bu ngerti itu kalau disedekah kon sampai akhirat. Saiki lho di, disebutkan kali Allah, mumpung awakmu durung mati ndang sedakoh, Kenapa terus ayat ini Lalu ia berkata, "Nggih, kalau kamu sudah mati nanti berkata ngaten. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?" loh Nanti kalau sudah mati kamu akan mengatakan Ya Allah, kenapa kematian saya kok dadak? Kok enggak ditangguhkan sedikit? Waktu yang dekat nih sedikit. Kok gak ditangguhkan satu hari atau lima hari atau satu bulan ya Allah? Kok mendadak? Bahasaku Bahasa lo, Bahasaku loh Ulama ya ketubruh. kok mati ya Allah? Niku jenisnya mendadak. Padahal nuna akhirat niku ojokmu niku ketok bruk besi, ketok bruk besi niku pecah, tak tembikiki, palain tar, cah. Nuna akhirat bukan terima pecah, acur wahuh, hancur. Nua alam barzajah niku dipukul dengan godob besi niku jerit, ojek guys jawab pertanyaan malaikat mukmin akhir itu menjerit sekeras-kerasnya didengarkan oleh semua makhluk di dunia ini kecuali jin kali manusia yang lain dengar semua, mulai dari malaikat, iblis binatang semua itu mendengar menung sampai jin, sehingga dengar kupingnya dipat, dibuntu kali Allah betul ada ini nanti ini itu jelit awal juga karena makanya santai, enake guyoné. soalnya gak kerungu, lek kerungu gak iso guyon. Kerungu ceritane ana-ané. Apa? Alam barja, gak iso guyon awakdhi, gak iso guyu wae kok. di terus, iso gak mulu-mulu tekan masjid kene. Lah pole anak bojone gak di mana Ngono nah, tadi Dadi tak gak diruwani ben temenan. Nah, nah diuji di oleh Allah dengan sehat, diuji oleh Allah dengan karena sik kelemah kira-kira menyambut seruani Allah. Ngadain? Nah, bapak ibu sekalian, lek kulot, apa? Waktu di sana gebur kali malaikat itu ajar, nih kulot, menjerit, gak mati bapak. Dan oke, ini kemudian despes mati, roto tegok lantai pintu mati bapak. -Ibu. Mendadak. Oh no, sing kalimat mendadak itu bisa terjadinya dan loro enam bulan atau telung tahun loro kalau waras-waras telung tahun terus meninggal, itu juga mendadak, ya? Ya Allah kenapa kematian saya kok mendadak? Kenapa saat tidak tadi undurkan sedikit ya Allah waktu? Klik diundur no, kematian saya. Nih. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Mak okay. nah, diundur di di di di ya Allah. Saya akan menjadi orang yang ahli sedekah ya Allah. Dan kulau dados tiang kang saleh. Tapi wis kadung mati bapak. Iki ditunjukkan oleh Allah bab sedekah. Iki sing bab sedekah. Mereka menyesal karena dia tidak menyempatkan dirinya sedekah. Sedekah nih bu banyak bang. Panjenengan, aku sedekah banyak nilainya. ini nilainya sedekah sing siji tadi saya upetangatus. Siji nih loh. Angini gak? Siji nih. ini masih jadi saya ucapkan Dan lagi ini bisa dilipat gandakan oleh Allah karena ayatnya masih ono tambahan di surat 2 ayat 261, 261 Allah menyatakan ini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Masalul ladhina yungfikuna amwalahum fi binillah Kama salih Habbatin amdat ambatat sab'asana Bila fi kulli sumbulatin mi'atuh habbah Wallahu yudha'ifu lima yasa'a Wallahu wasi'un alim Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, nggih. Okay. Miten iki harta di jalan Allah iku diumpamakan oleh Allah dekek meco ini pelek siji. Terus ya ayat niki adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh ini langsung tumbuh, pitu, Pak Bu koyok koyok benih bitu, tumbuh jering-jering-jering nih jering, jering, jering, ini langsung jadi bitu, pitu. Pak Bu, Pitu nih terus aneh ayat pada tiap-tiap bulir 100 biji nih, 0, 46, itu ya, nih, satu, satu, satu, satu, satu satu, satu, satu, satu 700 padahal nih masih tambahan lagi Allah melipatkan dan ganjaran bagi siapa yang diakhir keikhlasan orang tersebut itu menentukan wab ketika orang itu sangat ikhlas seperti pelek siji jadi petong atas pak bu dilipat gandakan, saya ini gandah ini apa? gandah ini apa? lo? kali dua kan? saya kira petong atas kali dua gimana? saya petong atas pak bu jadi tidak seperti itu lho, jadi saya petong atas lagi, jadi saya petong atas jadi Lha nah, iki iki lek ya tuku. Dadi saya 300. Berdas. Bapak Usalian. Lah saiki lek like, jumlah kacang misal kan. Yeah. Kacang sak kilo. Wake Bu iso dadi sak. Kol diesel lho Bu. Padahal nggowo mek sak kilo. Jadi, like 1 rupiah, 1 nah, saya tidak satu rupiah, itu menjadi 1.400 rupiah. Saya gila yang urunan 211 rupiah. itu memang siji, naik 100. Ya saya punya sekali kan, 100. Betul. 100 100 10 Saya sewu petang ping sepuluh <laughs> tapi, Lek, like, oh, sepuluh ewe, bang? Bang, mungkin, mau pengajian lebih hmm. ya lah, like, ping saat saya ketemu, karena e you know. ini loh janji Qur'an, Bapak janji ini yang maha kuasa yang menjadikan dunia dan isinya untuk kita apa itu, melek ayat <laughs> <laughs> ini karena gampang lepan jadi, kan? Kupingin 2 ribu pengajian nih. Odong goaw di WDW, oh, ya bisa. Bung ngambil jaminan nih, bapak. Onak sing goaw segoh, onak sing goaw kacang, onak sing goaw uti-uti, onak sing goaw blendung bisa kan? Goaw WDW nih, goaw WDW, payro iku rekane. Di hadapan Allah, cuma kita kan tidak terasa kan, kesepertinya biasa. Atau di koordinir atau di umumnya, bapak ibu besok anu ya jaminan misalkan pengajian. Ini gila saya pilihlah jenenge, pengajian ini gila saya besok pengajian, pengajian betul-betul pun kata-kata gangsal mawon setiap orang mungkin dinikmati bareng-bareng, ayo ah, saya ini limau, sampai pinggung, jumlah emang ini satus oleh-oleh, otot-otot pak bu oke okay. bapak ibu sekalian, itu dinilai oleh Allah terus ya Allah ngerti dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui luas Allah karunianya upomo reka'i ganjaran setiap orang sekian, Allah gak akan Melarat, Allah ndak akan miskin, musim oh, kawir rezeki loh Allah. Iya, tinggi urip ya Allah. Wah, apa nih huruf di tiga iris rezeki kali Allah. Macam-macam modele ya. Oke, sama ngali tinggal sih, sing, gowo kelangsing. Sangklu nggak nih? Melaku pinggir dalam. Gowo sangklu, gowo kelangsing kan? Kalau singkau kosongan banglo. Ambek gowo, wesi di bengkok nong karpe, dibengkok en di bengkok nong nge. Walaik ada inget nih plastik, ditutup, tuk, tilipuana kelangsing. Oh ke petuk, ada e, kelaptuk tilipuana. Petuk kertas, cukup. Pak, Bu, ungu yon dwe puco, yon dwe anak, yon dwe cucu, yon tuku sepeda barat yanduwi ya, oma gak kodoh nyambut kayak ini oke, orang ini tadi DPR orang ini jadi pegawai negeri orang yang swasta semuanya diberi rezeki oleh Allah karena itu jangan takut hidup ini jangan takut selama kita ini mengabdi kepada Allah menjadi orang yang taqwa kamu gak percaya? ini gitu Allah berfirman di surat 65, nih. namanya surat at -tolak. di ayat 2 itu kalimat ingatan, yang terakhir nih. kalimat Al-Quran di ayat 2 surat 65, ini ada kalimat, ingatkan. wa Ya ja'allahu makhraja niki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Oh. Oke, jalan keluar Pak Bu, enggak mundeli ngono. Urutipun oh, enggak mundeli koyo no. bolang ngoten-ngoten. Mesthi iki jalan keluar mudah ada saja. Jalan keluar itu ada, tapi ya, syaratnya niki lho. Napa? bertakwa syaratnya masih ditambah oleh Allah di ayat 3 dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya dikira rezeki oleh Allah yang tidak diperhitungkan oleh kita Allah nggak memperhitungkan. Lo ruang gue lo rezeki rezeki macam-macam banyaknya, banyak pak bu. Eh, kalau rezeki itu jangan mengatakan rezeki itu mesti duit buatan. Yo, yo rezeki itu bagian dari duit itu bagian dari duit anak soleh solikanu. Waduh, rezeki pol gue. Soalnya mendidik anak engguk yo uangil loh Iya. Duit pucuk terus sisa, guyang, guyu ambek pucuk nih, ikur sekitar nih, gue masa ya, sehingga kayak gue pernah terngut nih, tadi salah titik, tadi masalah besar, tapi lek like, pucuk gimana, salah lagi yang guyung, masih salah yang guyung, sebenarnya yang guyung, pak, bu, saya katai muring, muring, kaisita muring, muring, potong guyung nih, akhirnya, potong guyung sampai ini gue diorang-orang yang gujo ya, tapi masih menerus malah gujo akhirnya, kemekal nggak boleh kasih tamu ring-ring, waktu itu gue ada nggak? Kadennesi tibo kasih itu, ini gue rezeki sekir, punya orang kane tibo nih, Nomor loru, nomor kelu kali Allah dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah yeah. niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya so, apa kita punya keperluan apa di dunia ini Bang? keperluan apa butuh kehidupan di dunia ini keperluan di dunia ini butuh Perlu apa? Perlu tuku kain, kain nutup, awak, jenenge sandang. Perlu gemangan jenenge pangan, sandang pangan. Perlu uh, kebutuhan sekunder rumah. Perlu kebutuhan sekunder lagi sepeda motor, mobil atau yang lain. Perlu-perlu yang lain, bapak-bapak sekalian namanya keperluan manusia itu banyak dalam kehidupan ini. Kalau orangnya itu bertawakal nih, bertawakal Allah nu menjanjikan, janji Allah nu mesti benar pak bu, nggak salah, dicukupkan terus ya Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Oh no, eh, cara gue pingin sawah ini, yo, terus akhirnya oh no, kayak itu gue sawahnya. Anjarnya, di Napa nih? Cukup. katanya tunggu sepeda mantap. Ya dua eh cukup bayangan. Cukup. katanya enggak omah gus. Wah imperan omah gitu. Katanya tak bangun ini. Supaya gak kebutuhanan area-area tulinan ini cairkan. Begitu bangun. Oh no ay, cukup bayangan. Cukup bayangan. Oh no ay jalan. Tapi syaratnya apa? bertakwal, ini kau syaratnya apa? bertakwa, tawakal kari takwa, ini gua dulu takwal, bapak. Mudahlah. Jadi kalau diurutnya tanya, iman, Islam, iman, takwa, tawakal Maksud tawakal itu mengukur tuli. Siapa sih yang tawakal kepada Allah? Berarti sudah men sudah menjangkau semua itu baru orang itu tawakan hidupnya akan diberi kecukupan oleh Allah tidak ada yang tidak cukup ini ayat janji nggak mungkin Allah akan memberedel hukum yang sudah diberikan oleh Allah seperti ini pasti akan ditepati oleh Allah tapi syarati kita menuju yang tadi ketakwaan dan kalan <laughs> terus balik malah beri ya, maka ketika orang itu akan meninggal guru meninggal itu dikongkon kadek allah rekwe butuh pisau sedekah dan sedekah. Oh. tapi nggak kadang-kadang bonggol lah setekah nih pak bu itu iling 111, oleh aku 111, balik, balik setekah yo, 111, 111, 111, modal 111, 111, 111, 111, Enten 111, ya? mikir 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, niku setan, 111, setan 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, Setan melebu diunekno unesco. Bang, terus aku liat modelnya ini, balik jalur setengah. <tuh>, Bunsebu, uno ayatnya ten. Ah, ten jadi ini surat al-baqarah di ayat 268 itu ada kalimatnya ten. As-sayyidunu ya yaitu kumul fakr wa ya'murukum bil fakhsa'i wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim oh. setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan lah ini <laughs> ditakuti sama ya, setan kemiskinan <laughs> Jadi setan. Oh justru takaku meskin kan? Oke nah nih? Ah lalai aku setakut terus yang meski meskin bangkrut aku. Lagu setan. Ngerasa setan nih. So taku gak tau bangkrut aku Orang ahli so taku membuat tenetan. Kalau no cerita nih, orang dulu kan so taku melarat uang yang buatan gak nggak kulah soto takut tambah suke so, tambah, tambah diberi oleh Allah diberi, tapi yo ya, cocok ini, gue mari di terus, gue takut mang mau di kerumoh, soto takut gue tambah suke, so, <tele> jangan terus akhirnya soto takut terus, soto takut tambah tambahkan dua itu bisa nggak? Amin diuji kadek muni, aku tak soto takut tambah suke, so, berarti gue lagi so, suke nih gue mau takut. Seberat Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Berkorupsi, oke, urusannya nanti yang pen, yang jelas, yang jelas pahala pasti datang. Yang jelas ya, tapi tidak ada, tidak ada ceritanya. pak, pak orang ahli sodakon Sama ular tiga, Tahu, baru cerita -nye. kalau no ono uang biasa, non betul tapi almarhum Sandi Sandi, itu biasanya gulaan besi nih, besi elek-elek nih, digulat di tol mana? di tol mana? Di Niku konya zakatnya aja dalam satu tahun itu dikeluarkan 1,5 miliar. Bang, lu gak iso mikir bang, uang lu? Keluarkan zakat 1, miliar. Padahal zakat itu dikeluarkan 2,5 persen. Loh, berarti kekayaannya pehiroi, <guluh> yuk? Yeah. Gak? Masya Allah. Padahal dulunya, dulunya ya biasa, orang-orang biasa. Gulaan, rosokan, jili-jili. Tambah suwe, tambah suwe, tambah gede, tambah gede, Z zakatnya ditolong, tambah gede, tambah gede. Masya wayar Allah itu mengembangkan orang sedekah. Mengembangkan orang sedekah tapi mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba, Allah mengembangkan sedekah. apa? Kira-kira ada ayat begini ke, oh, di surat 2 ayat 267 disini di surat ini apa ya? Niki ya ayyuhalladhina amanu ang fiku minta yibati maka sabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhutung fikuna walastum bi'ahidihi illa antum wa 2 ayat 267 nih baik hey, orang-orang yang beriman okay. nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik nah nafkahkan di jalan Allah di jalan Allah nih, untuk masjid untuk madrasah untuk wakaf untuk yang di jalan Allah untuk pengajian, untuk mana menghidupkan agama Allah dengan metode yang lain selain pengajian Bapak Usalian, nafkahkan di jalan Allah dari mana? Dari hasil usahamu yang baik-baik hasil usaha ini uye, kita kan usaha semua, ya. Iya, hidup usaha semua. Ono sing tadi, PNS, niku ya hasil usaha. Ono sing tadi, wong uh, pedagang, niku ya usaha. Ono sing menjadi tukang, niku ya usaha, wak, tukang Tukang, gawe nyambut kraweo, pohai, niku jenenge usaha. Gojek itu yo usaha, Ya, oleh sodako ya sesuai dengan keadaan gitulah. Waalaikum baidku, mau ojo beratkan dirimu sehingga kamu menjadi miskin. Aku kepingin sodako, om aku tak dol tak sodako no. Yukan ya, doya, om apa jenengan? Kau oleh Allah. Waalaikum baidku, mungkin oleh sodako ojo memberatkan dirimu sehingga kamu jadi wong. Sedekahlah kamu yang kamu mampu lah dari usaha ini dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dari bumi yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi rupo pelem rupo durian, rupo manggis, rupa kedele rupo jagung kacang g, pak bu itu yang ditumbuhkan oleh Allah. Allah mengatakan dari bumi sing tak tumbuhkan. Jadi awalnya Dewi Kaisar tumbuhkan. tumbuhkan si Allah nih. Hasili sedekah no, kanggo sedekah no. Balik nah, dari hasil bumi, itu yang baik-baik yo. -baik. Terus Allah melarang sedekah model ki dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Nah, hasil bumi gua anak singapi, anak sing elek ojok oh, milih sing elek, kok kayak nombol ojok oh, Fakta <laughs> di masyarakat Pak Bu, saya kalau kayak gambaran ini, onok wong panen pelem jumlahi rong puluh, kalau kayak contoh bangun, jumlahi pelem rong puluh, gede-gede Pak Bu pelem, ini. tapi ono sing rotu telu, bunyak, pecah rotu, lalu onok sing pongoeng luru, atau telu meluru birang. Limo, si to, si telu punya, bongkeng, si ngoro limo oh, api-api, pertanyaan saya, si nti ga eno tonggo, ciamminggo, si ngapi, opo bongkeng kira, -kira. <laughs> <Lama>? <laughs> Iki lho, Pak, bu, ya, lo ko, i kilo kua uang bong ngoro, ya, si ngoro punya punya, kana ciamming ngoro, iko karena yu yu sing iko si ngoro punya punya lo royo, kasi ngapi disimpan. Niku uang beriko, nggak ada, uang beriko uang etan juga. Nah uang berikit, odo. Berpesa, Bapak Ibu sekalian, cari Allah nih lah. Oh jok milih si ngelek-ngelek, bukain omong. Padahal Rasulullah, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicing memicingkan mata Loh. terhadapnya Awakmu ndelok iku memicingkan mata ini mboh kok kena ubah Ojo, Bapak sekalian tersi Allah Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji Maha Kaya Allah gak sedekah gak apa-apa Allah tetap Maha Terpuji Allah tetap Maha Kaya Masih ngekeki awakmu sakpiro akeh tidak akan kurang hartanya Allah Allah tetap maha terpuji tidak akan tidak terpuji mesti terpuji Allah pak oleh karena itu di ayat ini tadi mumpung belum mati ini jenis penyesalan sebelum kematian kalau di Qur'an surat 23 ayat 99 ayat 100 ini jelas sebuah penyesalan orang-orang kafir Pak Bu, ini Wong yang mati itu diberitahu oleh Allah orang Wong iman, Busiro akan diberi kabar oleh Allah tentang rahmatnya Allah, kenikmatan Allah, surganya Allah tetapi kalau orang yang mau meninggal itu orang kafir ya juga dikeibusi loh dikeib.. kenapa nih? dituduhno siksan rokok, laknati Allah, murkanya Allah eh, dituduhno sehingga bapak ibu sekalian Ketika mau meninggal, sing jenengi harta, sing dicintai ini, semuanya kelihatan. Sing nyelipin, nyelipin tuh kerto, bapil. Mang-mangi gak kerto. Waktu jeh sehat-sehat tuh lo kerto. Wae mati lo kerto, bapil. Termasuk ATM lu kerto, bapil. Bapak-ibu bapak sekalian, di ayat 99 di surat dua Al muminun Allah menyatakan itu. Hatta indah ja jaa kataku mul mau tuh kolah demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Ye lek mat kedatangan kematian kedatangan kematian udah semati apa tering? Belum kedatangan. Ye kedatangan dari malaikat nggak kan? Pencabutnya Allah orang <tuh> kafir Dia berkata, Ya Tuhanku, kendalikanlah aku ke dunia. Padahal dia masih di dunia ini, sing berbayang loh sing kecelakaan, cino embong oke sing sakit ya rumah sakit di infus, kafir, Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, maksudnya ya Sehatkanlah ya Allah saya, tolong saya sehatkanlah. Tapi yang idealnya gak tau loh bang, mau bikin jeritnya tadi. Apa kok orang gugur itu? Langalih amalus soleh kafi mata ruktu. Ya Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Ya Allah, aku dua amal, aku dua harta kan banyak ya Allah supaya saya ini bisa beramal yang baik ya Allah tolong saya sehatkan lagi di dunia ini kembalikan ke dunia sehatkan lagi ya Allah saya tak beramal terhadap apa yang saya tinggalkan maunya mereka itu kepingin banyak beramal tapi wis kati mati you were here namanya nyawa wisten yang tenggorokan kroh nggak dan Biskaisa nggak mau bang, oke. Bapak Biskaisa yang menjerit seperti ini, tapi yang lain duit tauru nggak cerita nih bangin, betul <ternyata> <tuh ternyata> Ya Isamu nunggu itu, kadang-kadang yo ditalkin, tapi lah wong kafir ditalkin gak kayak Isawa masih dikai HP mau cek Quran itu gak tidak akan didengarkan, akan nilai anak la ilaha illallah bukan berarti orangnya gak percaya kalimat la ilaha illallah ini percaya tidak ada Tuhan selain Allah ini ngertos. ngertes orangnya tahu, mengerti bapak. tapi kadang-kadang like, di talqin itu segodeg itu artinya gini la ilaha illallah itu dibasakan ini saya tahu itu kalimat tidak ada Tuhan selain Allah tapi aku gak mau mati ngerti gak bapak kalau ada orang ditalkin talqin godek gitu ya gitu orangnya mengatakan aku akan berbuat baik ya Allah amal soleh terhadap yang saya tinggalkan dibantah oleh Allah di ayat ini sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Jadi kalau diceritakan Allah itu nanti akan banti, bantu Nathan, Ketika orang itu akan meninggal minta ditangguhkan untuk sehat lagi tidak akan diterima oleh Allah dengan bahasa niki. Tidak sekali-kali tidak. Kamu tidak akan kembali sehat lagi itu hanya ucapanmu yang kosong lek bahasa kita gedabrus ngomong gedabrus nih ngomong bohong, kosong bapak bapak sekalian Allah menyatakan ini, ini pelajarannya wa mi waro'ihim barzahun ila yaumi yubasun dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan artinya dinding itu barzah di hadapan dia ada dinding, ada barzah, alam barzah dia kalau sudah masuk alam barzah, bleng. dia akan berada di alam barzah sampai hari dibangkitkan ini ngomong semuas mati di sini yang di sini ya ya, Pak Dewi, jangan ngira Pak Bu, oke? Okay.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 di cino, sebagai pabrik, puis diwaris, pulang kemana, pak bu, pulang kemana, pak sekarang bu, kita lihat <tuh> di barza itu ada nikmat kubur, juga ada siksa kubur, yeah. oh no nikmat kubur ada siksa kubur yang dapat mematku kan nomor arus tidurlah kamu seperti tidur mantan berdua terus aman bapakku sampai hari kiamat senang kok isinya diletakkan di satu tempat sejauh mata memandang beri karpet dari surga Bapu. wangi ditemani orang ganteng ditemani wong ganteng Masya Allah bau wangi sampai hari kiamat tapi anak, orang uang sing dosanya banyak dia kafir dia dalam di dunia begitu mati Bu perno tikar dari neraka bu, kubunya disempitkan di dalam yang sangat dalam gelap gulita ada ditemani orang yang jelek rupanya menakutkan bau nya nggak karu karuan itu amalannya dulu. Dia disiksa dengan siksa yang bermacam-macam, tergantung dari amalannya masing-masing. Itu di alam barzah. Nah, itu sampai hari kiamat. Bapak-bombian, sekarang pertanyaannya, lek wong iku sedang mendapatkan siksa nggak? Dari wong-wong, lek Ramadan mulai, berarti siksa iprai? Gitu. Enggak, Siksa Iprei, Malaikat mengumumkan Siksa libur karena bulan Ramadan Ayo pulang masing-masing Ya Pak Bu, pertanyaannya Lek orangnya itu pulang Balik tak gak? Dia kembali gak? Lohong dia itu Dia itu berada di Alam Barzah saya kira di konang dunia misalnya, dia akan ke alam barzah ndak? Juga ke lembah Iya, eh, kon enggak balik kalau ditanyakan kamu enggak kembali ke barzah. Mau, bangun kembali, aku, disiksa w... mana? wong boleh, malaikat itu beru perlu wangi lah, Pak Bu. kafir saat dunia ini pun Pak Bu. Wake,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 iya pak bu, Wong kafir ketika meninggal ketika akan meninggal dunia itu minta kembali ke dunia akhirnya tetep Wong kafir ini malah ada ayat lang yang lain tuh kalau di, di Tafsirnya Ibnu Kasiru disebutkan nyawanya juru keluar gak mau pak bu, orang kafir itu nyawanya gak gelom keluar ya, karena gak gelom keluar, melawahi dengan tangan Wayu no seke ayo keluar kamu. melayu hmm. nang rambut, melayu nang kuping nang apa Tak gelem layu, tapi tak gelem metu kok diwantemi malaikat. kalau di surat 8 ayat 50 diwantemi malaikat. Akhirnya ya metu kok. Metu berarti meninggal. Nggih. Tapi diantemi malaikat. bapak bagus sekalian Lah uwong sakmi ini gede nih diantemi malekati yuk apa rupa nih yeh, tetep keluar nih rohnya keluar, begitu keluar bapak bisa lihat, meninggal dah terus di umum pengumuman innalillahi wa inayil roji umum telah meninggal dunia bapak ah pada tak, jam sekian puk pukul sekian di tempat ini nanti akan dimakamkan pukul sekian meninggal dalam keadaan tenang dari sopo tenang diantemi malaikat itu ade. itu tidak tenang Pak Bu alai dewe garo tapi diumumkan de, dengan orang-orang dengan tenang katanya begitu Padahal. Bon. dari sini masih banyak Pak Bapak jalan. yang kedua penyesalan pada waktu mendapat siksa menimpa pada hari kiamat Manggil di sini di Quran surat 42 ayat 44 seperti apa, penye apa penyesalannya? lalu kalau sudah menyesal mereka permintaannya seperti apa betul saya ketahui di hari ini unik oh, panjang usai kilo setengah waluzan ya insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama sama nggak takut nih Oke monggo masalah sedekah tadi itu yeah, yeah. bagaimana kalau orang sedekah itu tidak dilatar belakangi dengan takwa atau tawakal apakah janji Allah itu masih berlaku itu tidak di cari dengan takwa atau tawakal yeah. apakah janji Allah masih berlaku gitu tidak. orang sedekah itu bapak -Ibu sekalian harusnya dasari iman dan takwa Wah, lek dasari sedekah nih, kepingin di uang, yo ya hilang, sedekahnya hilang, walaupun sak karung, iki malu oleh siji si, si, ditambah kacang sak kilo, iku sak mobil bok, dasai ki, ono wong sedekah sak karung, entek, gak tadi sak terk, karena dia riak kemeria kepingin mendapat ujian dari orang lain atau dia sum'ah atau dia ujub leh riak nih berbuat baik nge, le, sedekah ya berbuat sedekah tapi diperlihatkan orang jadi ada unsur mata waw, berkaitan dengan mata ini jeningi riak Nabi seperti like sedekah niku atau berbuat baik diperdengarkan orang supaya orang itu tahu kalau dirinya berbuat baik nah, ini jenis sum'ah sum'ah sampai riak sama tidak berbeda cuma seperti like, Ria itu ada kaitannya dengan mata kalau sum'ah ada kaitannya dengan telinga, yang satu ujub ujub itu ada kaitannya dengan hati ujub ini kok takjub kalau emriki heran, bapak merasa heran pada dirinya kalau dia berbuat baik, aku itu nanti, -nanti ku. mesti berbuat baik gak, gak ngerti, aku aku heran sampai awakku, sampai awaknya dirinya gak no heran, bapak dan tentu yang ngerti-ngerti ada enggak? kayak itu namanya ujub, semua hilang itu aku, kebaikannya kebaikannya ngerti no? tidak? cegah ditutup tiga itu lelah kebingin kok dasari kudu iman dan taqwa nanti akan sampai ke Allah ngerti tidak? aku itu yang kata, muka-muka ah, pertemuan ini dibarengi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.